Ya kita kembali lagi teman-teman kita akan uh, mendeteksi multi touch ya jadi ada first finger dan second finger uh, seperti biasa kita akan menggunakan new input system ya menggunakan input action jadi di bagian asset ini kita siapkan dulu foldernya supaya rapi ya folder scripts oke okay. di dalam folder script kita akan buat uh, input actionnya jadi anda scroll scroll scroll itu ada input actions, ya ini diberi nama uh, gesture control. Ter, ya, double klik untuk membuka uh, UI gesture controlnya. Um, untuk melakukan pinch in, pinch out, maka kita perlu mendeteksi dua jari, dua sentuhan, ya. Jadi uh, mapping yang pertama, oke, okay, action mapping, misalkan gesture. Uh, action yang pertama adalah untuk mendeteksi posisi sentuhan pertama jari pertama, first uh, finger oke, okay. tambahkan lagi second finger, untuk first finger, ini harusnya men, mem, apa, menangkap value vector 2 ya. karena uh, position itu menggunakan vector 2 bindingnya, kita um, Action first finger ini kita ikatkan atau kita bindkan dengan aksi touch screen. Nah, Anda lihat ya, biasanya kita bermain di primary touch. Kali ini and kita akan scroll sedikit ke bawah, di situ ada banyak touch uh, uh, Touch yang ada ID-nya ya. Touch 0, touch 1, sampai 9. Artinya Unity memungkinkan kita untuk mendeteksi hingga maksimal 10 jari, 10 sentuhan. Ya, untuk yang pertama first finger kita akan menggunakan touch 0. Jadi touch 0 ini dianggap sentuhan e, jari pertama. Yang mau kita tangkap tentu saja adalah position, teman, -teman ya position kita tangkap. Untuk second finger, oke okay, ini dibenerin dulu second fingernya harusnya value, kemudian vector 2, lainnya, ya lainnya ke touchscreen yang Nomor ID satu ya. Jadi ini jari pertama, ini jari kedua. Oke. Okay. Jadi kita juga akan menangkap position, teman-teman. Tekan Save Asset, oke? Okay. Nah, kita akan mencoba menuliskan atau menampilkan posisi jari pertama di sebelah kiri, posisi jari kedua di sebelah kanan seperti ini, teman-teman. Oke. Okay. Kemudian kita mau bikin game handler, ya. Klik kanan, Create Empty Game Handler ya simpan dulu control s kemudian scriptnya juga kita buat si script, game handler oke okay. kemudian kita drag and drop game handler ini ke dalam uh, objek game handler yang ada di sini ya seperti itu sehingga ada double oh, ya sorry Ini kita remove dulu satu oke okay. game handler yang pertama sudah masuk kemudian sekalian di game handlernya kita tambahkan komponen player input ya, dimana player input ini akan menangkap gesture controller yang kita sudah buat, masukkan si actionnya di sini dan default mapnya adalah gesture, dan behaviornya kita ganti menjadi invoke Unity events yang akan kita buat agar menangkap, menjalankan first finger dan second finger action oke okay. buka game handlernya langsung Unity teman-teman Ya, yeah, yes, I trust. Oke, okay. um, tunggu sebentar untuk agar Visual Studio Code-nya mengenali script kita. Muncul seperti ini, Anda klik yang atas. Tunggu sebentar. Oke, okay, baik. Nah, langsung aja ya, kita ups, buat fungsinya, public, void, on, first, finger seperti ini kemudian input action ya Anda usingnya Anda tambahkan using Unity Engine Input System dot callback context ctx ya lalu kita mau akses um, apa namanya teks tadi teks di 1 satu tadi mau kita tampilkan isinya pertama-tama Anda harus pakai using uh, TM Pro ya using TM Pro text mesh Pro artinya kemudian kita uh, akan referensikan ke dalam script ini dengan menggunakan serialized field uh, private uh, text uh, mesh pro u gui gu, gu, gu, ya. Gu, ya. text mesh pro u gui ini, kemudian kita kasih nama dxt debug 1 langsung aja anda copy paste 3 kali txt debug 2 dxt Tipe 3, oke, okay, simpan dulu. Nah, on first nya kita mau tampilkan di text de satu 1, langsung aja tipe 1. text sama dengan ctx Read value vector 2. 2 string kita mau baca nih uh, posisi x dan y dari first finger. Ini ada copy paste. Fungsi ini control V on second second finger ya kemudian kita ganti teks di 2 untuk menangkap value yang ada kalau sudah kembali ke unity teman-teman tunggu beberapa saat jangan lupa um, kita harus uh, mendaftarkan di 1 atau meregistrasikan di 1.2.3 ini ke game handlernya ya karena kita sudah pasang serial field agar bisa diakses lewat scriptnya jadi debug satunya di drag and drop masuk ke sana debug 2 di drag and drop masuk ke sana debug 3 di drag and drop masuk ke sana ya seperti ini lalu um, di dalam game handlernya juga karena tadi kita pakai invoke united events maka kita harus menyiapkan event yang akan di trigger untuk first finger, second finger, dan oh cuma, cuma dua ya cuma dua aja. ini first finger dan second finger Anda pluskan di sini Anda pluskan di sini Drag and Drop Game Handler masuk ke first finger dan fungsinya tentu saja on first finger. Drag and Drop untuk second finger dan fungsinya adalah on Game Handler on second finger. Nah, kita akan langsung teskan sekarang ya. Oleh karena itu, teman-teman kita harus build device-nya ke platform Android. Jadi Anda masuk ke file build setting. Dan default adalah PC, kita klik Android, tekan switch platform, tunggu beberapa saat. Oke, okay, teman-teman, um, kita sudah men-switch platform menjadi Android-nya. Sekarang kita lakukan player setting, karena device-nya adalah landscape. Yang kita ubah adalah resolutions agar dia di-lock di local landscape, landscape right atau left. Kemudian default company-nya Anda ganti dengan terserah, ya, misalkan seperti ini. Lalu kita tutup. Nah, langsung aja kita build and run. Tetapi pastikan Anda sudah mengkonekkan handphone Anda ke laptop ya. Dan dengan uh, debug option yang sudah aktif, debugger option yang sudah aktif dan uh, posisi handphone waktu dikonekkan jangan terlock ya. Artinya layarnya lagi aktif ya. Tekan build and run. Anda akan diminta untuk membuat folder ya. Uh, output seperti ini di dalamnya kita ketik week 5 um, gesture project apk tekan save ya tunggu beberapa saat hingga proses buildingnya selesai oke okay, teman-teman bisa dilihat ya jadi okay. kalau saya lakukan touch pertama maka posisinya akan terbaca kalau saya tentukan sentuhan kedua maka second fingernya akan terbaca Oke, okay. kalau saya lepas, ya, maka kembali lagi ke first finger. Nah, dengan informasi posisi ini, kita bisa melakukan gesture pinch in, pinch out, seperti ini, ya. Jadi, misalkan saya mau menzoom in, mau menzoom out, ya, dengan melakukan pinch in, pinch out. Oke, okay. nah selanjutnya adalah um, gesture ini, gesture pinch in, pinch out ini, hanya bekerja apabila kita melakukan sentuhan pada jari kedua. Oke, okay, jadi waktu kita sentuhkan ke layar jadi kedua, lalu kita perbesar jaraknya, maka itu akan dianggap pins out. Kalau kita, um, balik ya, kalau, kalau memperbesar jarak artinya pins in, tapi kalau memperkecil jarak artinya pins out. Artinya, kita harus mendeteksi second finger untuk mengetap men layar, baru uh, kita bisa membuat program untuk mengatur gesturnya, oke. Okay? Nah, kita akan tambahkan, sebentar lagi, kita masuk ke Gesture Control lagi. Nah di sini kita tambahkan action yang ketiga yakni Second Finger Contact. Ya seperti ini. Um, action tab-nya biarin button aja. Nah bindingnya tentu saja ke uh, Touchscreen untuk yang Second Finger yakni Touch Contact. Oke. Okay. Oke okay, bindingnya seperti ini. Oh ya maaf karena kita harus mendeteksi jarinya dipress dan dirilis ya, second fingernya, maka di bagian second finger contact ini kita tambahkan interaction-nya press, ya, interaction press tetapi di sini trigger behavior-nya adalah press and release yang artinya uh, akan di-trigger aks aksinya akan di-trigger apabila kita menyentuh dan melepas sentuhan khusus untuk jari kedua, ya touch finger yang kedua, oke okay? touch finger yang kedua, kita save asset amendment, uh, ditutup dulu masuk ke game handler kita siapin uh, on second finger touch -nya. public void on second finger contact input Context ctx, kita mau Tulis di debug 3, kita punya tiga debug ya, text, ctx.face, ya, saya ingin tahu fasenya, ya fase uh, dari second finger contact ini, simpan, balik lagi ke unity Anda, kemudian um, jangan lupa untuk mendaftarkan eventnya di game handler, jadi di sini Anda ketik game handler, kemudian di event, uh, kita akan tambahkan untuk second finger contact, Uh, kemudian, kita drag and drop game handler. Function yang Anda pilih, game handler on second finger contact. Ya, uh, lakukan build and run lagi. File build and run, tunggu beberapa saat. Oke, okay, teman-teman, Anda lihat sekali lagi. Oke, okay. jadi first fingernya saya touch di sini, second fingernya saya touch, maka Anda akan lihat tulisan perform. Artinya, fasenya adalah lagi perform, ya. Tetapi, kalau second pinggirnya, saya lepas maka dia akan balik ke cancel. Perform, cancel, perform, cancel. Jadi, dengan demikian, ketika perform, maka kita bisa mulai memprogram pins-in-pins-out-nya di sini. Kalau cancel-nya dilepas, udah nggak ada pins-in-pins-out lagi. Oke, okay? nah di video selanjutnya kita akan mulai membuat program uh, untuk melakukan. Zoom in, zoom out dengan gesture pins in ini. Oke, okay? selamat mengikuti.